Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Belovers dan Lesla Lovers Dimanapun kalian berada Selamat pagi selamat datang dan bergabung Kembali di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Mengenai bundang Lesti Kecora Dan rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like Comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Leslar tentunya menemani santai pagi kalian saat ini pastinya bangunin kami menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita di kabar pertama persahabatia kita lihat di unggahannya Mas Gomoli 6 jam yang lalu mengunggah postingan foto saat syuting persahabatia ya. bareng bagas dan kita lihat ada kalimat yang diposting bakalan kangen menggangkah merah tuh masya allah Mas Gomoli pasti masih merindukan bekerja dengan Lester Entertainment doakan yang terbaik ya mudah-mudahan LE kembali bangkit dan bisa memberikan Kejutan untuk keluarga Konoha Amin Kita simak juga persahabat di vlognya Bang Bobby Suarez Ini ada pernyataan dari Bang Deddy Persahabatnya Mengenai Leslar Entertainment Katanya nih, memang banyak sekali orang-orang Apalagi berita-berita di luar sana Persahabatnya yang menyampaikan Dan tentunya memberikan statementnya Bahwa Leslar Entertainment bubar Kali ini persahabat Di vlognya kakaknya Rizky Bilar Bobby Suarez Di situ ada Bang Deddy bersabat yang selaku bagian dari laser entertainment menyampaikan bahwa LM masih ada hanya vakum sementara dengerin ini, sayang-sayang perusahaan tetap ada cuma lagi vakum kegiatannya Pak bos dan Bu bos mau quality di time Alhamdulillah bersabat ya kita mendapatkan informasi yang membuat kita sedikit Tenang bahwa L.E. itu masih ada, perusahaannya masih ada, cuma kegiatannya aja yang lagi vakum. Kita doakan mudah-mudahan kembali bangkit dengan wajah yang baru, semangat untuk warga Konoha, tetap optimis dukung yang terbaik buat Leslar Retretable. postingan ini pun juga kembali oleh akun Fatihnya Lesnar Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan. Semoga secepatnya bangkit ya L.E., kami akan sangat merindukan vlog-vlog yang biasanya menemani dan kami tunggu-tunggu setiap hari. Allah Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Suriah 0882 mengatakan, Semoga Allah melindungi kalian berdua dari orang-orang yang syirik, zolim. Amin ya Allah. Jodoh sampai janahnya Allah. Amin. Kita lihat juga persahabat dan apa, apa lain Dari akun Instagram Dapur Lokal Duk Cikati mengatakan Masya Allah semoga Lesla selalu happy Tetap selalu menunggu Lesla Masya Allah Doakan saja persahabatnya Mudah-mudahan LA kembali bangkit kembali Semangat dan semoga sukses terus Untuk Leslar Entertainment Berikutnya persahabat disimak juga Dicidukan vitamin ini e dari Leslar Saat main bola ya Masya Allah pos ulang ya <gifat> Kita selalu salvok dengan tangannya Bunda Lesti dan Papa B Luar biasa sedikit tapi romantis Inilah bedanya Leslar Dengan yang lain persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu Bahagia terus Dan semoga rumah tangganya kembali rukun dan bahagia Amin kita simak juga persahabatnya pusingan ini diunggah kembali oleh Kak Rosan 24lar kalimat komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun kaisa 03 hampir setiap orang ketemu Leslar minta foto tandanya masih banyak yang cinta dengan Leslar Masya Allah betul sekali persahabatnya banyak bukti-bukti nyata, Leslar masih dicintai oleh banyak orang. Setiap ketemu pasti langsung minta foto bareng. Inilah Lesti dan Rizky Pilar, berkarisma selalu membuat kagum banyak orang. Kita lihat juga persahabatan kapal lain dari akun Ekta Bangga. Masya Allah, tabarakallah, Lesar Kyut. Semoga sehat selalu, bahagia selamanya. Kalian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pagi juga, min. Semoga di hari ini kita sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Amin. Semoga kita juga semuanya selalu sehat, bahagia, tetap kompak untuk mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Kemudian, kita simak juga ada kabar yang sangat membanggakan. Lesti Kejora, Alhamdulillah, persahabat, ya di nomor satu, ranking 1, peringkat 1 di GTMA. Ini keren banget. Menyalip Betran Beto di posisi pertama, persahabatan Alhamdulillah sekarang Lesti Kejora berada di puncak. Ini berkat dukungan dari kalian semua. Kita semuanya, mudah-mudahan semakin solid mendukung Lesti Kejora. Terbukti nyata bahwa dukungan memang luar biasa, masih banyak untuk seorang Lesti Kejora. Kemudian juga, persahabatan ada kabar terbaring kita dapatkan dari Rumpi Trans TV. Ada sebuah kabar yang kita dapatkan dari acara Rumpino Secret, TransTV, Leicester Entertainment resmi bubar. Hari Lobster ungkap kondisi Leicester Kejora dan Rizky Bilar. Dikabarkan Rizky Bilar dan Leicester Kejora dia kembali. Memang banyak sekali media-media berita-berita mengabarkan Leicester Entertainment bangkrut bersahabatnya. Apalagi ada kabar. Bahwa laser entertainment tidak bisa menggaji karyawan itu salah benar, dan itu adalah kabar hoax. Bersahabat, kita simak di sini: Bang Aril infonya bakal diundang di acara Rumpi No Secret untuk memberikan pernyataannya mengenai Lesti Kejora Rizky Bilar dan Leslar Entertainment. Disimak kalimat caption info yang dituliskan oleh aku, Rumpi. Beberapa saat lalu, netizen dihebohkan. Dengan karyawan Lesnar yang pamit satu persatu, salah satunya Rock Manager dari Lesti Kejora, yaitu Ari Lobster. Besok kita akan ungkap kebenarannya, bagaimana nasib Lesnar Entertainment saat ini. Apakah ini hanya vakum sementara atau selamanya? Tunggu jawabannya besok live. Provina Secret, hari Senin, 31 Oktober 2022, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai 15.00 WIB, hanya di TransTV. Ini informasi semalam yang diinfokan langsung oleh akun Rumpi TransTV akan mengundang road manager Lesti Kejora Ari Lobster persahabat dia, untuk mengungkap Lester Entertainment vakum sementara atau bubar untuk selamanya Tetapi sebelumnya kita mendapatkan informasi langsung dari Bang Deddy bahwa untuk nama perusahaan Lester Entertainment masih ada hanya kegiatannya vakum sementara Mudah-mudahan Bang Boril bersabat dia ya, Bisa memberikan statementnya dengan baik Kita berharap banget bahwa hubungan Bang Aril dan Lesnar itu baik-baik saja Kita masih menunggu kabar terbaru Hingga cidukan vitamin lainnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan terus mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh